Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, jamai'u hubb Rabbuna wa ilaha illallah wa wahdahu la anna Muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala alihi Pemantap yang besan ila yaumiddin amabat 10 muslimin alhamdulillah atas sambosannya bosan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan lagi di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka mempelajari ilmu agama. Baik, jam sekalian, Rahimani wa Rahimakumullah, Adapun kesempatan kali ini, InsyaAllah, Melok Aram Pengeki, pembahasan tentang sahur dan buka puasa. Yeah. Bahasan tentang mandir subuh, bahwa buka puasa sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kita langsung saja bahas yang pertama tentang sahur. Kalau dibaca, ya, yeah, fathasinya sahur itu adalah makanan dan minumannya, tapi kalau di doma as-suhur, itu sahur itu sendiri, itu sahur, baik, pembahasan pertama, hukum, hukum sahur, bakat para ulama kita, Bagaimana dinukir oleh penuh Muntir makalah uta'ala, maka itu mandir subuh. Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ya. Jadi, tahu mau puasa dinandir subuh, Puasana tetap sah. Sebab itu mandir subuh, hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW. Riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim maka Nabi Ta bersahur, Pakin Sahur beroka. Tahukah kalian? Karena sesungguhnya dalam bersahur itu terdapat berkah. Yang disubuhinah Nabi Ta majapuni yaitu mandesubue engke Ya, jadi makan sahur itu terdapat apa? Terdapat berkah. Di hadith yang lain juga disebutkan riwayat Imam Muslim Makarina bittak Faslun mabayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu makan sahur Jadi ahlul kitab itu Ketika mereka berpuasa di nanti subuh, adapun kita itu diperintahkan apa untuk makan makan sahur? Ya, yeah. jelas ya, yeah? jadi hukum sahur itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian, jemaah sekalian, adapun manfaat sahur itu banyak sekali ya, disebutkan oleh para ulama kita. Diantaranya itu bisa menguatkan ya, menguatkan orang yang berpuasa. Jadi beda Tau resubue si bawah dia tuman resubu. Iya, yeah. sekalian dia akan apa? Kuat dalam berpuasa. Ikonin antresubu, ya, biasa napetan Melemeni. Itu diantara manfaat ya makan sahur. Di antaranya juga disebutkan oleh Para ulama kita diantaranya Ibn Hajar. bahwasanya makan sahur itu mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Yeah. Dacuri sunnah Nabi tak. Maka itu kita selisihi ahlul kitab. Nasabah ahlul kitab. Tumapuase de denan resubuh. Dan masih banyak ya manfaat. Ya, yeah, makan sahur. Itu pembahasan yang pertama. Jadi hukum, makan sahur, itu hukumnya sunnah. Bakat para ulama kita. Baik. Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan ketika sahur. Yeah. Makanan yang dimakan ketika ketika sahur. Semua makanan bisa. Di mana jam sekalian yang penting apa? Halal si bawah makan jaik Ya, jadi semua makanan bisa kita makan di mana tanre yang penting makan aja, oke, ya, halal sibawa makan aja. Tapi engkau ya, atau ada makanan yang ya, dianjurkan atau makan aja tanre pemandu subuki. Yaitu at-tamr, kurma. Dan inilah ya, sebaik-baik sahur seorang mukmin, yaitu apa? Yaitu kurma. Karena itu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud Ibn Hibban dan disohkan oleh Syekh Albani rohimullahu taala kata Nabi saw, niat sahur al-mu'min at-tamar. Ikan jangkanya na, ye antasubun na, eh, yang dari itu keroma. Sebaik-baik sahur orang mu'min adalah adalah kurma. Nah, itu makanan terbaik ketika apa? Ketika sahur. Jadi ini mereka kemankinanjolok misalnya setelah itu man si keroma atau manaijolo keroma kemudian ya kita makan nasi diusahakan sahur kita itu ada ada kurma karena itulah sebaik-baik makanan kita ketika apa ketika sahur baik kemudian dijelaskan Kenapa sahur apa kenapa kurma itu makanan terbaik untuk sahur. Sebutkan dari bulan kita. Di antaranya, Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala. Maka kita akan makanan terbaik. Dari kumandir subuh ini. Nasab tata, Wa inna ma'amadahat tamar fi hadhil wakti li'anna fi nafsi sahur barokah. Fataksisuhu bit tamar barokah alal barokah. Nasab pandri tata, Dipuji kurma di waktu sahur karena sahur sendiri itu adalah keberkahan dan dikhususkan kurma sehingga menjadi keberkahan di atas keberkahan. Ya, yeah. jadi waktu sahur engkaparaka. Begitu pula iman rakyat Roma di waktu sahur engkaparaka. Makanya disebutkan keberkahan di atas keberkahan. Ya, yes, ya. Yeah. Baik. Kemudian disebutkan juga kitab dukum paliyutir al-tamr fa innahu barakah li yakunul mabduu bihi wal muntaha ilaihil barakah Kemudian naspanrita apabila kalian berbuka puasa hendaknya berbuka dengan kurma Oke, mau buka puasa ki buka puasa dengan kurma karena kurma itu berkah sehingga mengawasi buka puasa dengan berkah dan ujungnya juga ber berkah jadi mande subuki keroma buka puasa ki keromato makanya kata eh, beliau dibuka dengan berkah dan ditutup dengan dengan berkah itu diantara ya diantara alasannya magai keromae menjadi makanan terbaik ketika sahur baik kemudian pembahasan berikutnya dari ringkas-ringkas saja ya pembahasannya. Pembahasan ketiga yaitu disunahkan mengakhirkan sahur. Ya, yeah. disunahkan mengakhirkan. Radiallahu taala an kata beliau, "Tasa kharna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummakum ila shalah." Kami dahulu sahur bersama Nabi Sallam. Setelah itu kami pun bangkit, berdiri untuk melaksanakan malam. Ya, maksudannya sahabat Nabi yaitu Anas. Ul tu kamkana kat rumah bayi nak huma, ola khamsina ayah. Ya, maksudannya Anas. maka berapa perkiraan waktu antara keduanya? Siaga kira-kira waktu antara mandi subuh, Nabi sampai sempatnya subuh. Makadai sahabat Zaid, ya, Zaid bin Tavid, yaitu khamsina ayah. Sebanyak apa? 50 ayat. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari dan, dan Imam Muslim. Jadi 50 ayatnya, antara eh, sahur Nabi dan apa? Dengan sholat subuh. Itu dan bacaan 50 ayat. Bacaan rahimallahu taala dalam kitab Fathul Bari 138 maka panitan Al Habib Ibnu Hajar Fadrul Khamsina ayat 50 ayat. Ay kata beliau mutawassitatan. Itu pertengahan. La tawilan wa la qasiratan. Bacaan tidak panjang dan tidak pendek. La sari'atan wa bati'atan. Baca cepat dan tidak dibaca lambat. Bacaan 50 ayat. Bacaan pertengahan. Dia melampai dia itu nama puncul. Dia itu nama baca masjidah. itu nama puncul. Itu 50 ayat. Dan diperkirakan oleh para ulama kita. Ada yang memperkirakan sekitar... 15 menit sampai 20 20 menit. Ada menyatakan juga 25 menit. Antara waktu itu ya. Sekitar 15 atau 20 atau 25 menit. Tahur Nabi dengan apa? Dengan uh, solat subuh. Baik. Sebutkan juga oleh al-imam al, al ta'ala. Dalam kitab yang sama, Fatul Bari. Kata beliau, Fihi dalalatun ala minas minassuhur. Dalam hadis ini kata kata beliau petunjuk bahwa ya, yeah, ada petunjuk bahwa selesai makan sahur sebelum terbit fajar. Ya, yeah, jadi selesai makan sahur sebelum apa? Sebelum terbit terbit fajar. Baik. Jadi itu pembahasan yang yang ketiga yaitu apa? Disunahkan mengakhirkan mengakhirkan sahur jadi kalau nggak tahu subuh atau siddi. ya, tanya sahur sena atau tete dua tapi agak mantri tengah benih jelas ya mas kalian karena sahur itu waktu yang mendekati itu, subuh jadi kalau ada yang makan sahur jam satu itu bukan sahur namanya tapi makan tengah malam ya yeah. baik kemudian pembahasan berikutnya batas makan sahur batas makan sahur makan sahur itu apa sampai ya yeah, terbit fajar saudik jadi yani ketika masuk waktu waktu subuh bagaimana ya ayat yang sering kita dengar wakulu wasyrubu hatta yata bayan alaqun khayitul minal dumin aswadi min al fajar ilal lain. Dan makan minumlah sehingga apa? terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu apa fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Jadi, ketika terbit fajar, fajar Sodik, maka disitulah apa akhir sahur. Baik, adapun jamaah sekalian yang sekarang kita alami, ya, istilahnya apa Imsat. Yeah. ya, itu bukan batas makan sahur. E, komunikoi eh, misalnya, itu belum, ya. Itu belum akhir makan sahur. Nah, sebab komunikoi eh, biasa, kamu waktu itu 10 menit. Ya, baru akan subuh. Jelas ya? Jadi, imsa itu yang ada sekarang, itu bukan batas makan sahur. Cuma peringatan ya, peringatan. Makan cawe ini, ya, matahang. Adapun batas sahur itu apa? Ketika sudah terbit fajar sore, petunas subuh, maka disitulah apa? Akhir makan makan sahur. Baik. Selesai pembahasan tentang sahur. Sebenarnya masih banyak ya. Saya kira cukup ini tentang apa pembahasan sahur dan itu poin-poin pentingnya. Kemudian pembahasan yang kedua berbuka puasa. Ya. Yeah. Waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa itu ketika datangnya malam. Perginya siang. Serta apa? Tenggelamnya atau sembuny sembunyinya bundaran matahari. Itu waktu berbuka puasa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ilal Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai sampai malam. Jadi Hadits diruatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akbala lailu min hauna wa adbaron naharu min hauna wa qarabati syamsu maka dah aftar Rasulim. Apabila malam telah datang, okay, dari sana iaitu ya, dan siang beranjak juga, kemudian serta matahari telah tenggelam, terbenam, maka orang berpuasa telah telah berbuka. Okay. Jadi nereko ini petang sesoi, eh. kemudian datang malam. Disitulah apa waktu kita ber, berbuka puasa, baik. Kemudian, pembahasan berikutnya: menyegerakan berbuka puasa. Ini juga ya disunahkan untuk apa? Menyegerakan berbuka puasa. Kalau sahur tadi, apa mengakhirkan sahur? Kalau buka puasa, itu kita segerakan. Hikmah jamaah zaman sekalian, okay. tabah. Tapi sejak kiamat dibawa melambai buka puasa. Adapun sunnahnya apa? Mengakhirkan sahur dan mempercepat buka buka puasa. Itu ketika masuk waktu ya. Bukan dipercepat itu belum masuk waktu buka puasa nih. T6 misalnya buka puasa, ya jam 5.50 buka puasa nih. Dipercepat buka puasa. Bukan itu maksudnya. Ketika masuk waktu apa? Buka puasa. Kita segera apa? Berbuka, ke puasa. Jadi disunahkan apa? Mempercepat buka puasa. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, karena ashabu Muhammadin dari Amr bin Ma'imu'nya dari Allah ta'ala ashabu Muhammadin alaihi wasallam asra nasi iftaran, wa abatauhum sahuran. Para sahabat Nabi s.a.w. alaihi adalah orang yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam dalam sahur. Yeah, jadi sahur itu kita akhirkan, buka puasa kita kita segerakan. Ya, yeah. dan banyak ya banyak manfaat atau keutamaan atau fadilah apa menyegerakan bu, e, berbuka diantaranya, saya sebutkan di sini beberapa bahwasanya menyegerakan berbuka puasa itu akan menghasilkan kebaikan ya yeah. menghasilkan kebaikan sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kata Nabi SAW La yazalun nasi bikhairin ma fitr. manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa ya yeah, kalau menyegerakan berbuka puasa maka manusia itu berada di atas itu Di antara juga keutamaan atau manfaat ya, menyegerakan berbuka, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadit, riwayat Ibnu Ibn Hibban, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yazalu ummati ala sunnati malam tandir nujum umatku itu kata nabi akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika apa ketika berbuka puasa Ya. Okay. jadi jangan tunggu bintang baru berbuka puasa masa mohon ini apa apa muncul bintang itu ya diantara keutamaannya Kemudian di juga menyegerakan berbuka puasa itu berarti apa menyelisihi ahlul kitab dan salah satu sebab nampaknya agama ini. Ia berdasarkan hadits duait Abu Daud, ibnu Heban dengan sanat yang hasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaludinul Dahiron, ma'ajjala Nasu Alfitor, li'ana Yahuda Wan Nasara, yu'akhiruna. Agama ini akan senantiasa nampak sepanjang manusia itu apa menyegerakan berbuka puasa karena ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu apa? Mereka mengakhirkan berbuka berbuka puasa. Jelas ya? Jadi itu pembahasan kita ya, yeah, diperintah untuk apa? menyegerakan berbuka puasa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya sedikit lagi. Makanan ketika berbuka puasa. Ya. Yeah. Agat usian buka puasa ki. Jadi semua makanan itu, sebagaimana yang telah kita sebutkannya, boleh. Yang penting halal dan dan baik. Tapi ada makanan yang baik atau terbaik ketika apa? Ketika buka puasa. Sebagaimana yang dimakan oleh Nabi SAW yaitu apa? Rutop. Kurma basah atau kurma muda. Itu yang dimakan oleh Nabi SAW ketika apa? Berbuka puasa. Kalau tidak ada, maka beliau makan apa? Tamar, kurma, kurma biasa. Kalau tidak ada, beliau minum apa? Minum seteguk air. Ini berdasarkan hadith yeah, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud Termidih, dengan sanat yang Hasan. Beliau berkata, Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubat, oblah ayyusalliyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ironabi ta nasahabai. Nasa beliau berbuka puasa dengan beberapa apa? Biji rutab. Iya, kurma basah atau kurma muda sebelum salat. Fa illam takun rutobat fa'ala tamarat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan atau tidak ada rutab, maka beliau memakan beberapa biji kurma. Fa illam takun Kiai takun hasa hasawatin minma. Kalau Nabi Sallallam tidak mendapatkan kurma, beliau minum beberapa teguk air. Ya, itu ketika apa? Ketika ber, berbuka puasa. Kemudian di sini, jemaat sekalian perlu diingatkan dulu bahwasanya ketika berbuka puasa itu seorang muslim jangan dia isrop, isrop itu berlebih-lebihan ya ketika berbuka puasa. Ya adanya saja kita berbuka puasa. Jangan berlebih-lebihan. Ya, misalnya buka puasa, mandarin sipan ni, mandarin es buah, mandarin pisang ni, jauh pokoknya. Ya, kantap semua. Ya, isroh. Ya, berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Dan ini bisa memunculkan beberapa apa namanya banyak kerusakan ya, ketika seorang itu berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Jadi ini merugikan. Mandi kijoj cedepur bersih masa apa terlanjut? bagaimana Nabi S.A.W. banyak kerusakan ya diantaranya. ya kerusakan atau mafsada orang yang apa berlebih-lebihan dalam berbuka puasa yang pertama terlambat nih mas sempat yang mengribi ya dari kumegan nre sekali yang mas sempatnya nanti ke masigi timan remupi terlambat kemudian diantaranya juga ya maperi-peri lo masigi ya kan lari dan seterusnya Padahal Nabi salah menyatakan, alaikum bis wal wakar. Ketika mendatangi sholat itu kita harus tenang. Lari nih, lo mesigi. Kemudian diantara kerusakan juga, dia tidak khusyuk ketika sholat. Tama ni sopé, takbir ni Allah huakbar posu berlebihan lebihan mas sholat deh. Pas ruku tawey jamah sekali yang bangkit imam denulimuto eh tenulai bangkit kenapa? Ya. Mas deh. Jadi itu ya isrop banyak sekali uh, akan rusakan ketika apa berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Makanya ya sederhana saja. Ketika kita berbuka matu pura pasi masa pejam mengeribi terlanjut. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya sedikit lagi. Doa ketika berbuka puasa. Jadi hendaknya seorang muslim itu ketika berbuka puasa itu memperbanyak memperbanyak doa. Nasabah. Ya, doa ketika itu doa yang mustajab. Terima pengallahu subhanahu wa ta'ala. Rampai Nabi tarilang dalam hadisan nama kada. Salatu da'awat. Jadi ada tiga doa yang dikabulkan. Da'watul so'im. Wa da'watul madlum. Wa da'watul musafir. Jadi yang ketelu doa. Dia menolak pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yeah, perlil doang, perlil doangana, yeah. Doa orang yang apa berpuasa. Kemudian yang kedua. Doa orang yang terdolimi. Kemudian yang ketiga. Doa orang. Orang musafir. Doa yang tidak tertolak ya. Doa berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa. Kemudian orang yang terdolimi. Kemudian yang ketiga orang. Orang musafir. Jadi kalau ada orang yang safar. Itu doanya mustajab. Okay. Adapun sekarang zaman sekalian ya. Kalau misalnya meluai perjalanan membela. Terkadang terbalik ya. Kira-kira jokka membela maka da ilo doang enggak matu kuralengi padahal dia memiliki apa doa yang mustajab baik kemudian di hadit yang lain juga disebutkan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun ya ada tiga. la tur la turdu da'watuhum ada tiga doa yang tidak tertolak yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaimu hayna yuftir Orang yang berpuasa ketika berbuka al imamul adil imam yang adil pada awatul dan doa orang yang tertolimi. Di hadits yang lain juga disebutkan lewat imunumanya dan al hakim. Ya yeah. kata Nabi saw. Innalai inda fitrihi. awatan maturadu. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka itu memiliki doa yang tidak tertolak. Jadi ketika jemaat sekalian ya kita mau berbuka puasa, ya perbanyak doa. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan terakhir yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Ya, yeah, ini juga ya, amalan yang sangat luar biasa yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, ibnu Majah dengan sanat yang sahih, kata Nabi SAW, manfaat tarosoh iman laidlu ahina Siapa yang memberikan makan puasa ya buka puasa orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahala tersebut sedikitpun ya pahala yang luar biasa ya ketika kita memberi apa memberi makan ya atau buka puasa dan ini disebutkan oleh Imam al-munawi rahimima ta'ala bahwasanya apa memberi makan puasa itu ya yeah, walaupun apa walaupun seteguk air ya yeah. jadi dia yang mesti tidak mesti kasih nasi kasih makanan yang lain kalau kita sudah memberi seteguk air itu sudah dihitung apa memberi buka buka puasa jadi komisinya memberi yeah, air galas ini misalnya sama sekalian Nah, itu sudah memberikan buka puasa. Apalagi kursi kartongnya, apalagi kursi pulau kartong, dan seterusnya. Jelas ya, baik. Kemudian orang yang diundang, ya, itu hendaknya apa? Mendoakan orang yang mengundangnya. Jadi, kalau misalnya, lo buka puasa, lo doang ngeghi tau, mak buka puasa ya. sebagaimana ya, di dalam hadits disebutkan riwayat Imam Muslim di antara doanya. Allahumma ato'im man atau wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan. Berilah minum orang yang memberiku minum. Di doa yang lain disebutkan juga, Allahumma lahum warhamhum wabarik fima Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Kemudian berilah berkah pada seluruh rizki yang engkau telah berikan. ya Jadi, tilo doang yang di jamah sekalian. Nareko puraki ipandri, ya minimalnya ya jaza kalau paling minimal syukron ya terima kasih itu paling minimal paling minimalnya kumini lisu misalnya ilo, ya terima kasih itu paling minimal aja tosi misalnya Dia sama sekalian purani ipanre ya tenemen lisu pulang tanpa pamit ya tanpa patar dibawami di lo doangan doang angitae ini bukan adab yang baik ya jadi ketika kita misalnya diundang, kita doakan orang yang memberi kita buka puasa. Minimalnya ya ucapan terima kasih. ikode misalnya data doana, minimal ucapan, ucapan terima kasih. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita tentang sahur dan berbuka puasa. Memuat memuatkan Pak Baraka, pengoloh subhanahu wa ta'ala kurang lebihnya mohon dimaafkan jemaah sekalian. Ilahuna subhanahu wa ta'ala hum bihamdika, subhanallah, laa wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.